Doa malam sembuhkanlah aku dari segala luka batin yang mengakar di dalam diriku dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus amin ya Bapa sembuhkanlah aku dari segala luka batin yang mengakar di dalam diriku Dan berilah ampunan dan maafmu, kepada mereka yang membuat aku jatuh dalam luka batin yang lama, ke dalam tanganmu, aku mempersembahkan hati dan jiwa ini. Terimalah aku, Tuhan, dan sucikanlah aku. Biarkan perasaan hati ini dipenuhi oleh perasaan damai, tenang, dan sukacita dari perasaan Ilahimu bantulah aku bapa untuk senantiasa rendah hati tidak menyimpan dendam dan selalu lemah lembut ke dalam tanganmu aku persembahkan doa ini dengan perantaraan kristus tuhan dan juru selamat kami amin bapa kami yang ada di surga dimuliakanlah namamu.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 Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah kau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami orang yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.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 Dan Putera dan Roh Kudus, Amin. Thank you.